Halo adik-adik terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik baik-baik aja ya Pagi ini, kakak mau teman adik-adik untuk bersatu dulu Dan membaca firman Tuhan Nah, bacaannya itu terambil dari kisah para Sultan Ayatnya yang ke-14 sampai ke-21 Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa Tuhan yang baik, sekarang kami ingin melaku, e, bersatu dulu Tuhan kiranya yang kau berkati kami, berkati satu kami Tuhan Kirain, e, Dan berkati juga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 Banyak orang yang menerima roh kudus setelah Petrus menumpangkan tangan ke atas mereka. Peristiwa ini disaksikan oleh Simon, si tukang sihir yang telah bertobat, dibaptis dan menjadi pengikut ajaran Kristus. Namun, pertobatannya tidak tulus. Ia hanya terpesona pada kuasa roh kudus yang mampu membuat banyak mukjizat dan ingin memilikinya dengan caranya. Ia memberikan uang kepada Petrus agar mau menumpangkan tangan ke atasnya, sehingga dia menerima roh kudus. Itu ada terdapat pada ayat 19. Mendengar permintaan Simon si tukang sihir, Petrus menegurnya dengan tegas, Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak tulus di hadapan Allah. Petrus dan Yohanes melakukan banyak mujizat, dengan pertolongan roh menurut banyakkan orang. Dengan uang seseorang dapat memiliki segala, segala galanya. Padahal sesungguhnya, kelangsungan hidup manusia tidak tergantung pada uang, melainkan kasih karunia Allah yang tidak dapat dibeli. Demikian juga karya kuasa roh kudus yang tidak dapat dibeli dan diatur dengan uang tetapi diimani. Kuasa roh kudus akan nyata berkarya di dalam hati manusia yang memiliki motivasi yang benar, tulus, dan jujur. Nah, Sobat teruna, milikilah motivasi yang benar selama berjuang membekali diri melalui bersekolah. Andalkan kuasa roh kudus bukan uang. Uang dapat memberi kita kesempatan untuk bersekolah, tetapi keterampilan, pengetahuan, kemampuan berinovasi, agar produktif tidak dapat dibeli dengan uang. Semuanya itu tergantung pada kasih karunia Allah dan kemauan dari dalam diri sendiri Motivasi yang benar Akan mendatangkan kebaikan Sebaliknya, motivasi yang jahat Akan mendatangkan kecelakaan Demikian renungan kita pada pagi ini Yuk kita minta roh kudus Menguatkan kita dalam menjalani hari Sebagaimana ajakan di renungan tadi Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena Atas renunganmu untuk pagi hari ini Kiranya kami memiliki motivasi yang benar Tuhan uh, Bukan motivasi yang salah Berkati kami pada hari ini Supaya kami bisa melakukan aktivitas kami selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin Jaga kesehatan selalu ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati